Bukankah saat awal sholat kita bertakbir? Bukankah panggilan sholat dibuka dengan takbir? Adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar Nah sekarang saya berikan rahasia penting Perhatikan baik-baik Dalam bahasa Arab Kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan Itu katanya cuma satu Namanya falah Falahun Hayya, sholat. Hayya sholat Kenapa saya salat Hayya ala falah Kata Allah, "Saya perintahkan kamu sholat, bukan supaya kamu capek. Yang dituntut bukan sujud rukunya, semua gak sujud gak ruku. tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah gak butuh, tapi kenapa kita sholat?" kata Allah. "Saya ingin berikan kemenangan kepadamu. Saya ingin kamu sukses. Saya ingin kamu bahagia. Makanya, setiap kita sholat, itu semua kalimatnya doa: doa minta tenang, doa minta sukses, doa minta bahagia."